Kamu ini gimana sih? Gitu aja lambat banget, dasar payah lu. Iya ya bu, mohon maaf sebelumnya. Tis, ini ibu bos kerjaannya marah-marah terus, enak banget ngomong dasar lambat, dasar lambat. Coba lu di sini. loh <tuh> kenapa ban? Pagi-pagi udah aja lu. Biasa. Tuh, Tuh ibu mertua lu pagi-pagi udah -pagi marah. Orang pagi-pagi sarapan nasi. Nah gua sarapan dikata-katain, males gua nurutin maunya dia <tuh> Lah emang kenapa dia marah-marah malu Hah? Kan dia lagi weva tuh, terus dia minta tolong gua kirimin file video acara kantor kemarin tuh Nah di kantor gua tuh nggak ada wifi, otomatis ya gua pakai kuota gua dong Terus lama, eh dia marah-marah ga jelas ke gua Lah kenapa lu nggak langganan wifi indoma aja kayak di kantor gua? koneksinya ngebut dan harganya terjangkau lagi cuy. Mulai dari 200 ribuan. Wih, sabi banget cuy. Iya dong. Ini kan akhir tahun. Hmm. Ada promo enggak? Ya pasti ada dong promo akhir tahun yaitu pembayaran dibuka cashback hingga 25%. Terus cashback link aja 500.000 sudah include biaya pemasangan baru. Terus lagi ada bonus konten premium di uctvgo Go. Dan itu udah bisa lo pakai buat satu kantor cuy. Widih Mantul banget promonya cuy. Kalau gini kan gua enak lebih bu bos. Buat masang wifi di kantor supaya dia nggak ngomel-ngomel lagi. <laughs> By the way, di gue aman ya. <laughs> Elah teman gua sendiri aman-aman hidup.